gini nih. Pelak buntung. Coba yuk. Ya. Coba nih masuk Andre. Eh, uh, nak maksudnya eh uh, pakai itu loh. Ya, Pak.